Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, selamat datang di channel Murobi Lover. Subscribe dan like channel ini. Muhibin Lover, kali ini kita akan membahas sejarah singkat tarekat Naksya Bandiyah. Tarekat Naksya Bandiyah merupakan sebuah tarekat yang lahir dan berkembang pada abad ke-8 Hijriah yang dinisbahkan kepada nama Syaikh Bahaudin Naksya Bandia Nama lengkapnya Syaikh Muhammad bin Muhammad Bahaudin An-Naksya 717 Hijriah atau 1318 Masehi sampai 791 Hijriah atau 1389 Masehi. Beliau lahir di desa Hinduan, kemudian berubah nama menjadi Kas Arifan, 4 mil dari Buhoro, Soviet atau Rusia sekarang. Naksya Ben secara harfiah bermakna pelukis, penyulam, Penghias, nama itu mungkin mengacu pada profesi keluarga atau hal itu menunjukkan kualitas spiritualnya. Sebagai waliullah terkemuka, Syed Muhammad Bahaudin An-Naksya Bandi mengarahkan Tarek Naksyah Bandi yang memiliki jumlah penganut yang cukup besar. Beliau terkenal karena memiliki karomah yang sangat tidak lazim dan terutama berempati terhadap Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam Namun ia juga merupakan pewaris Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mulai dari ucapan, perbuatan dan amaliah kesehariannya selain menjabat sebagai sayyid nabi Setiap orang memahami maknanya makna yang mendasarinya, dan implikasinya ketika menjalankan tuntutan agama dan ketika menangani masalah yang mendasarinya. Kedekatannya dengan Allah dari berbagai karamah yang terlihat olehnya, yang tidak pernah menjenuhkan untuk diceritakan, didengarkan, atau ditulis oleh satu orang. Sayyid Bahaudin merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sayyid Bahaudin lahir dari keluarga yang sangat terpandang. Orang tuanya adalah contoh sosok dengan keyakinan agama yang kuat. Kedua orang tuanya tak henti-henti mendoakan putranya agar kelak menjadi orang yang berguna. Dan bisa meneruskan perjuangan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tanah kelahirannya tercium bau harum semerbak beberapa hari sebelum kelahiran Said Bahaudin. Ketika Syekh Muhammad Baba Asyamasi, seorang wali terkemuka dari distrik Samas di Bukhoro dan murid-muridnya melewati desa tersebut. Kemudian ia mengatakan, bau harum yang kita cium sekarang ini, datang dari seorang laki-laki yang akan lahir di desa ini. H 3 dari kelahirannya, Syekh Baba Assyamasi kembali menegaskan bahwa bau harum semerbak itu semakin harum. Setelah Said Bahaudin An-Naksya Bandi lahir, ia segera dibawa oleh ayahnya menuju Syekh Baba Asyamasi untuk mendapatkan doa dan keberkahan darinya. Sesampainya di sana, ia sangat gembira melihat siapa yang datang kepadanya, kemudian berkata, "Yang artinya, sungguh aku menerima bayi ini sebagai anakku." Kemudian ia memberi kabar gembira kepada murid-muridnya bahwa bayi ini akan menjadi imam pada masanya. Abu Saud al-Kayali. Al-Fuyutlat Al-Isaniyah Syarhil Aurat al Bahaya, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, halaman 11. Untuk melukis nama Allah di atas hati murid, Syekh Bahaudin, kala masih belasan tahun, beliau belajar kepada Muhammad Baba al Samasi dan pada Amir Kulal. Usia 18 tahun beliau pergi ke Samas, yaitu sebuah tempat yang jaraknya 3 mil dari buhoro beliau mempelajari ilmu tasawuf pada seorang guru yang terkenal al-Dikirani. Selanjutnya beliau bekerja pada Sultan Halid yang menurut riwayat sangat terkenal pada masa pemerintahannya dan termasyur disebabkan Bahaudin Naksyabandi. Misri Musin dalam bukunya Kontroversi Darul Arkam Sejarah, Tarekat dan Poligami, menyebutkan saat Sultan Mangkat, maka Naksya Bandi pulang ke desanya. Di sana beliau hidup sufi dan zuhud, dengan banyak pengikut dan menyebarkan ajaran sufi tersebut. Di tempat itu pula beliau meninggal dunia pada tahun 791 Hijriah. atau 1389 masehi dalam usia 72 tahun berkat dari kedua guru utamanya Baba al samasi dan Amir Kulal membuat beliau mendapat mandat sebagai pewaris tarekat ini Tarekat Naksya Bandiyah mula-mula populer di Asia Tengah dalam perjalanan sufinya Syekh Bahaudin mengatakan, ia berpegang teguh pada jalan yang ditempuh Nabi Muhammad. Dan sahabatnya, beliau mengatakan, sangatlah mudah mencapai puncak pengetahuan tertinggi tentang monoteisme, tauhid, tetapi sangat sulit mencapai makrifat. Yang menunjukkan perbedaan halus antara pengetahuan dan pengalaman spiritual, sebagai tarekat yang muktabar, tarekat naksabandi ajarannya berasal dari Nabi Muhammad. Dengan penurunan atau pewarisan secara taroki, berantai, seperti yang telah ditulis Muhammad Nazimuddin Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwiru Al-Qulub. Dalam kitab tersebut tertulis secara jelas susunan silsilah tarekat Naksabandiyah mulai dari Nabi Muhammad sampai kepada Bahaudin Naksabandi. Inti ajaran Syekh Bahaudin An-Naksa dalam ajarannya, ia meletakkan rumusan-rumusan dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersikir kepadanya. Ia mengajarkan bahwa menjauh dari keramaian manusia untuk mendekat kepada Allah dan menjadikan batin, hati, hanya murni kepada Allah. Sekalipun raga bersama manusia menjadi ajaran pokok dalam tarekatnya sebagaimana disebutkan. Yang artinya, Syed Bahaudin Pernah ditanya perihal tarekatnya, kemudian ia berkata, "Menyendiri dalam keramaian, menghadapkan batin hati kepada Allah, Allah, dan menghadapkan badan pada makhluk. Dalam hal ini terdapat isyarat firman Allah, anur 37, yaitu orang yang perdagangan tidak melalaikannya dari menginap Allah." Abdul Halim Al-Budaatul Musajjah Limen man yutaliyo. Bahauddin menjadikan zikir dengan hati atau secara diam siri dengan cara tidak bergerak dan berbunyi sebagai salah satu zikir pokok dalam tarekatnya. Ia juga meletakkan kemurnian zikir Kemurnian zikir dan ibadah hanya karena Allah SWT semata. Hal ini sebagaimana tergambar dalam doa-doanya yang diajarkan kepada para muridnya, yaitu yang artinya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud dan ridamu yang kuharapkan. Husain Al-Kasifi Rasa hatu Ainil Hayahvi menakibi Masyayihid Tarikah An-Naksyabandiyah, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, halaman 61. Itulah profil singkat Syed Bahaudin An-Naksyabandiyah, pendiri tarekat Naksyabandiyah. Dengan mengetahuinya, Semoga bisa menjadi penyebab bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang telah ditempuh olehnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.